Bismillahirrahmanirrahim Mungkin ibu-ibu dulu berdoanya kepada Allah Ya Allah, aku berharap mohon ya Allah Jadikanlah wakleman dus wabiku Berdoanya itu, eh jadinya sama legino Berarti legino itulah yang terbaik dari Allah buat kita Sayangi dia, cintai dia, kasihi dia Kalau perlu musyumkan wak legino itu kenapa itu yang terbaik dari Allah maka bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah yang kita minta belum tentu itu yang terbaik yang Allah beri sudah pasti itu yang terbaik Bapak ibu misi diutusnya Rasulullah sebagaimana yang disampaikan dalam hadisnya makarimal akhlak Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia dan Rasul mencontohkan itu Sampai dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam Allah memuji Nabi begitu luar biasa dengan kalimat Wa innaka la'ala khuluqin azim Muhammad kau sungguh betul-betul punya akhlak yang agung Biasa kata azim itu hanya digunakan untuk Allah Tapi Allah memuji Nabi Muhammad dengan menggunakan kata azim itu. Itu menandakan betapa luar biasanya akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Akhlak apa saja yang diajarkan Rasul kepada kita? Yang pertama ada akhlak kepada Allah. Salah satunya terangkum dalam ayat yang terdapat di suratul fatihah apa itu ustaz? iya kana budu wa iya kanas iya kanak budu wa iya kanas et et Kalau sudah menyembah kepada Allah, minta tolong pun hanya kepada Allah. Nak dan nasta'in. Gigit kuat ini, pegang ini betul-betul sampai akhir hayat kita masing-masing. Jangan dibelok-belokkan. Karena banyak orang Bapak Ibu, nak udah sudah betul. Tapi di masih banyak orang yang belok. Kadang sekolah tinggi, S1, S2, S3, S-Teler, S-Doger, S-Campur, segala macam S. Sholatnya rajin, na'budunya sudah betul, tapi nasta'innya belok. kanak na'budu wa iya dukun nasta'in. Banyak orang pendidikannya tinggi, sholatnya sudah benar, tapi minta tolongnya masih kedukun. Pingin naik jabatan yang dicari dukun. Pesta yang dicari pawang hujan. Padahal intelektualnya tinggi. Cari pawang tumbah minta tolong lambah. Ini mau anak paling kecil. Waktu kakaknya mbah tumpur, modalnya nggak balik. Kok bisa hujan lebat bodoh kali pawangnya waktu itu kau ambil dari mana namuram Mbak aku nggak tahu kalau Mbah bisa jadi maksudnya tolong lembah syarat-syarat di sini. ya udah kau cari cabai merah tiga bawang merah tiga merica tiga sama garam dua sendok ya Mbah mau nyambal Mbah kepala utak kau itu udah cari aja sama rokok di samsu dua bungkus dukun sekarang pun nggak mau guna garam merah, milih pula di samsu. Beras, garam, campak campakkan ke langit. Ada yang kapal muda ditaruh di bawah meja terima tamu. Ada yang bambu kuning ditancapkan depan rumah yang pesta. Ini jangan sampai jatuh. Kalau jatuh hujan lebat, senggol anak-anak, dikejar-kejar anak, anak orang ambil pajak dari tua. sholatnya udah betul na'budu tapi dinastainnya yang masih nyala suami tiga hari enggak pulang-pulang dukun yang dicari tak tolong lambah bapak anak-anak udah tiga hari enggak pulang-pulang dukunnya pun marah Kalaupun sibuk kali baru tiga hari bang toyib tuh tiga kali puasa tiga kali lebaran aku kalau dia nggak pulang nggak ada masalah mbak masalahnya dia ada main sama janda kedidurian kalau cantik orangnya ikhlas aku udah hitam jelek pendek tonggek peste anaknya tujuh batak pula lagi Dimaksud kau oh kayak mana buatlah dia lengket mau dekat aja sama aku bah kau pulang cari rambutnya bawa kemari biar ku mainkan dari sini pulang ada sisir rambut lengket disisir ambil masukkan ke amplop balik ke dukun dikerjai dukun lupa wak nih kalau serumah sama mertua salah bawa rambut mertuanya yang kebawa dia dikerjai dukun, mertuanya yang ikuti dia ke kesana kembar coba kalau minta tolongnya ke Allah insya Allah nggak akan belok itu nggak akan salah halaman saya pernah ibu-ibu pulang wirid pulang pengajian ibu-ibu udah mau naik ke kendaraan dikejar mama, ustad-ustad-ustad ada apa bu, ini ustad ada bontot buat anak-anak nah, itu kan biasa, ustad-ustad dimana-mana kan gitu kalau pulang biasa ada aja itu oleh-oleh dari panitia kan, ya di sini yang enggak tahulah, ini kan tiap daerah kan beda-beda, manalah pula mungkin semua sama kan, ya kalau mau jelas tengok aja aku nanti pulang kayak mana kan gitu. Ustadz Ustadz ada apa, saya tadi cerita-cerita sama ketua Wirid, ya, ini mau mesta anak paling kecil terakhir. Waktu kakaknya dulu sad, aduh, gagal itu. Hujan lebat, modal aja nggak pulang. Karangan bunga pun betabur. Jadi maksudnya ya tolonglah. Macam mana tuntunan dari Ustad? Katanya nggak boleh pakai pakai pawang bu. Tahajud. Tahajud Ustad. Iya. Berapa rekaan? Paling sikit dua sebanyak-banyaknya nggak terbatas sesuai kemampuan. Selain itu, Ustaz, santuni anak yatim. Minta bantu doa anak yatim. Doa anak yatim itu menggoyang aras Allah. Dan Ibu harus tahu kiat menyantuni anak yatim yang terbaik, yang paling afdol. Bagaimana Ustaz? Suami yang belanja, kalaupun dibelikan alat-alat sekolah, Suami yang belikan, kalau kasih sembako, suami yang belanja, bawa pulang istri yang mengantarkan ke rumah anak yatim itu. Kenapa nggak sekalian suaminya? Ustadz nanti maknya cantik dia nggak pulang pulang. Disuruh menyelamatkan yatim janda-jandanya diselamatkannya semua. Ibu nanti yang nyesal, minta doa sama anak yatim. Terus ustadz. Minta doa sama orang-orang soleh ah, Udah aku gak cari kemana-mana Minta tolong ustaz aja doakan insya Allah. Rupanya Bapak Ibu Pas hari hapesta Alhamdulillah Pak Cerah kali cuaca Cantik, terang Pagi itu jam satu mulai gelap adik yang pesta tadi pun dekati kakaknya kak, gelap kak kau diam aja muncung kau, lancip kali kau udah usah Rahul udah bantu doa tenang aja, kak. jangan nakut-nakuti kok bikin panik aja kau jam 2 grimis pak kan grimis kak, tepung tawar itu udah diam aja kau jam 3 kau janangin pak selebat-lebatnya apa ku bilang kak kan hujan ya itulah muncul musdan ustad tahajud tahajud nongging-nongging tiap malam gini juga hasilnya kelang seminggu jumpa lagi di wiritan bu berpapasan kami apa dia bilang tahajud tahajud katanya itu juga ya kecewa berat kali deh rupanya saya dekati dia, kenapa kak, kok kayak gitu tadi ngomongnya Ya itulah hasilnya Ustaz bilang tahajud, tahajud, hujan lebat juga kata dia lo kakak doanya apa, ya aku minta jangan turun hujan Kita makhluk cuman cuman punya hak doa, ketentuan Allah Sukses pesta bukan masalah hujan gak hujan Grup Hijazi datang, Musa malam ini datang, disambut hujan tapi Alhamdulillah acara bisa berlangsung sukses. Eh eh shh, hujan eh, eh, ngadap pengerja ibu pesta setetes air nggak ada turun dari langit cerah cuaca 4 bulan siap pesta anak ibu ceri untuk apa? ada orang pesta hujan lebat tapi siap pesta anaknya saling menyayangi rezekinya murah anak-anaknya soleh-soleha Bu, saya doakan ibu bukan masalah hujannya tapi saya minta kepada Allah berkahi pesta ibu itu ya Allah ibu doa minta jangan hujan petani-petani yang baru nanam padi itu mereka minta hujan. Ibu doa minta jangan turun hujan. Yang punya dor semir itu tiap hari doanya minta hujan. Ibu doa minta jangan turun hujan. Pohon-pohon sawit itu itu makhluk Allah, mereka juga minta hujan. Ibu doa minta jangan turun hujan. Sementara dulu waktu baru-baru Covid, mak-emak -mak pada gila bunga, semua Asal jumpa lompong cabut tanam, asal jumpa lompong cabut tanam, janda-janda bolong pun ditanam, Terakhir sekarang nyiram pun nggak sempat, nggak bolong lagi janda tuh bekoyaan janda-janda itu. Ntar lagi diheting satu-satu janda itu. Nggak sempat ibu nyiramnya, Allah turunkan hujan, Allah yang menyiramnya. coba kodok-kodok itu kalau udah nggak kalau udah datang hujan ngaji orang durami-rami itu, itu. sod kodok itu, dong ngaji ramirami, dong, oke, nah itu kodok-kodok yang masih ikro ya. kalau yang udah Qur'an kan alif, lam, roh, lain lagi dia. hak seorang hamba memohon berdoa yang Allah beri itu yang terbaik ed, ed, sh, sh. ini aja biang kero yang beri tadi Udah peci dia kayak uak labu Peji, peji. Ayo, ayo, ayo, yang perempuan, yang perempuan duduk sini. Jadi bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ini musim mana masuk PNS pada ikut ujian? Silakan, kita orang tua doakan sholat tahajud, sholat hajat, puasa, dalam puasa itu kita berdoa mohon anak kita lulus, itu hak kita kepada Allah anak kita yang ujian, suruh dia tahajud, suruh dia sholat hajat Alhamdulillah, keluar pengumuman Ustadz, gak lulus dia Ustadz itulah yang terbaik kok itu pula yang terbaik Ustadz, berarti bukan di situ jalan rezekinya Mungkin nanti ada jalan yang lebih baik. Ini Alhamdulillah. Sekarang orang masuk PNS, adu kecerdasan, adu ketangkasan. Sekarang Bapak Ibu online. Lo masa-masa dulu minta maaf ya, masa-masa jahiliah dulu. Anak saya pernah bilang ya, katanya kalau mau lulus bayar 150 juta ya, kuharamkan lo. Jangan coba-coba Kenapa ya Kau masuk kerja Nyogok, nyuap Mulai gaji pertamamu Sampai kau pensiun Haram terus yang kau terima Kenapa Hasil suap nyuap kenapa kau keluarkan 150 juta cuman untuk cari kerja tapi katanya kalau nggak gitu nggak lulus ya rezekimu dari cari dari jalan yang lain daripada kau keluarkan 150 juta untuk nyogok masuk PNS lebih baik kau keluarkan 80 juta untuk apa ya kawin di PNS <tuh> masih sisa uang kita 70 juta lagi ini kadang-kadang masuk tentara bayar mahal-mahal lulus anaknya suruh berenang di peceran paret kawat-kawat duri bayarnya ratusan juta Apa kalau sudah PNS pasti sudah jelas lebih sukses dari yang tidak PNS ada jaminan banyak juga PNS tiap gajian pening habis dipotong di bang sumur. Sekarang malah lebih ngetop toki sawit daripada PNS. Ini lagi harga sawit lagi lambung Lebih paten lagi toki sawit PNS pula. Lebih paten pula memang. Jadi kalau nggak lulus Ustadz itu yang terbaik. Oke okay, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati ya Allah. Mungkin Ibu-ibu dulu berdoanya kepada Allah, ya Allah, aku berharap mohon ya Allah, jadikanlah wa lemandu suamiku. Berdoanya itu, eh jadinya sama Legino. Berarti Legino itulah yang terbaik dari Allah buat kita. Sayangi dia, cintai dia, kasihi dia. Kalau perlu musyumkan wak Legino itu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 kalau lihat video amatir, anak-anak masih ingat? Masih ingat? Kau jangan ada ngada lahir pun belum lagi kau. Cari masalah anak-anak dari sini. Itu Bapak Ibu-ibu <laughs> yang dirahmati Allah. anak meter air. Diterjangnya kota Banda Aceh gak peduli polda kena polres kena, kodim kena lapangan Belang bintang selesai, cuman masjid Baitur Rahman yang diselamatkan Allah pada waktu itu ketika itu yang selamat ada yang nyangkut di pohon, ada yang nyangkut di atas seng rumah ada mayat bergelimpangan, tiga ratusan ribu nyawa melayang, kita lihat Apakalilah dosa orang Aceh kok sampai sebegitunya Allah buat? Sepertinya kejam kali Allah kepada orang Aceh. Belakangan baru dapat hikmahnya. Apa hikmahnya, Ustadz? Reda kemarahan GAM, reda kemarahan pemerintah RI. Utusan Pak SBY sama Utusan GAM bertemu di Finlandia. Helsinki terjadilah perdamaian antara GAM dengan pemerintah RI akhirnya sampai hari ini damai Aceh dulu jangan coba malam naik bus bus aja bus Aceh gak berani lewat Aceh malam sekarang jam 2 malam naik mobil pribadi mukliling Aceh ada masalah mahalnya harga perdamaian Aceh mayat bergelimpangan tapi di belakang Allah damaikan Acik saya tahun 96 diundang ceramah ke langsa orang rumah ikut di perbatasan Pak setop tentara Crek -crek, seramnya minta hamba. buka kaca tengok semua gak ada muka manisnya sedikit. kemana ini langsa Pak Ustadz Pak jangan anggar Ustadz Kata dia, mak jangan langgar Ustadz pula katanya Mana dakwah ini sini sini KTP, ngok pulang orang rumah saya pesan, besok besok jangan mau lagi lah bang diundang ke sana, apa masalah? Aku nggak mau jandaku, aku oh, kata dia. Sekarang bebas keluar masuk Aceh, perbatasan pun nggak ada lagi yang jaga. Eh eh, itu Aceh. Bapak ibu dulu ada raja, raja ini punya wazir, menteri, menterinya berapa orang Salah satunya ada menteri agamanya Menteri agamanya kalau diminta nasihat sama orang Kamusnya cuma satu, al-khair khairutullah Yang terbaik yang datang dari Allah Asal orang minta nasihat itu aja kamusnya Ada orang kecelakaan, tuan, nasihati saya Al-khair khairutullah, yang terbaik itu yang datang dari Allah Orang bercerai, datang lagi Tuhan, kami bercerai Tuhan, sudah dipertahankan, sudah. Al-khair, khairatullah, yang terbaik itulah yang datang dari Allah. Suatu hari rajanya yang kena musibah, kena duri ikan, beracun durinya, bernama, bungkus di perban, asal dibuka rontok ulam, perban balik, asal dibuka rontok ulam lama-lama habis nih jarinya apa kata tabibnya Tuhan gak ada jalan lain aku udah gak sanggup ini harus dipotong pergelangan tangan Tuhan kalau nggak habis nanti sampai sini potong cacat jatuh mental raja itu dipanggil menteri wazir tadi ko nasihati aku dulu aku kehilangan tangan al-khair khairatullah yang terbaiklah yang datang dari Allah, kepala utak aku kehilangan tangan terbaik pula kau bilang, penjarakan dia, penjarakan. Kawan ini pun digeret masuk penjara, itu lagi yang dibilang, al-khair khairatullah, masuk penjara inilah yang terbaik dari Allah. Emang gila kawan dugaan raja tadi. Terakhir bapak ibu, raja ini punya hobi berburu, satu hari dibawanya menterinya semua ayo kita berburu Sama kayak orang mancing Orang kalau mancing udah hobi gak sadar tuh Tahu-tahu udah masuk Malaysia Orang ini berburu gak sadar udah masuk ke negeri orang Datang tentara-tentara negeri itu ditangkap Masa itu masa kurban, mereka penyembah berhala Kalau kita korban lembu kambing mereka yang dikorbankan manusia pas pula da dapat tangkapan di depan berhala-berhala, habis digoroki menteri-menteri. Tinggal rajanya sisa. Waktu rajanya mau digorok, bapak ibu, satu orang pemuka agama negeri itu berkata, tunggu, stop, kenapa? Cacat, nggak ada, nggak pantas untuk dikorbankan. nggak memenuhi syarat, lepaskan dia. Pulangkan aja ke negerinya. Selamat, negeri ya lematinya betul kata menteriku itu. Kalau aku nggak cacat, habis juga lehernya wak katanya juga. Pulang sampai di istana, lepaskan menteriku itu. Lepas menteri tadi, kau benar. Yang terbaik yang datang dari Allah. Kalau aku tidak cacat, selesai. Digorok juga aku semua orang. Cuman aku herannya satu, apa itu? Kau waktu ku masukkan ke penjara, kenapa kau bilang itu yang terbaik dari Allah? Ya, iyalah Tuhan. Kalau aku enggak masuk penjara, kan kau aja aku ikut. Aku pun selesai juga di orang tuh. Jangan cepat komentari maunya Allah di ujung ada itu. Sama kayak ada anak lajang berdoa. Tiap hari doanya ya Allah berilah aku jodoh yang pintar, kaya, cantik. Pintar, kaya, cantik. Tiap hari itu aja doanya. Tiga tahun gak dapat-dapat. Orang minta yang sempurna. Pintar, kaya, cantik. Kadang pintar, kaya, muka hancur. Ada juga yang cantik, kaya, pau nyari yang sempurna ini kan susah sampai akhirnya ada rezeki terbang dia ke tanah suci umroh di depan Ka'bah dia berdoa ya Allah berilah aku jodoh yang kaya pintar cantik tiap hari di depan Ka'bah dia berdoa pulang umroh lima bulan pun belum dapat-dapat jodohnya suatu hari pulang salat isya malah dikejar-kejar anjing Ini anak, anak lajang saya kasih ilmunya. Kalau kita dikejar anjing, jangan lari. Kalau kita dikejar anjing, kita lari. Berarti kita nggak ingat, nggak pakai akal kita. Satu hal yang kita ingat, anjing itu kakinya empat. Kita cuma dua. Udah cuma dua, asam murat pula. Jadi kalau dikejar anjing, Ustadz cepat-cepat jongkok pasti balik anjing itu jongkok Ustaz. ya kejarnya rap jongkok pura-pura ada yang mau kita ambil dia ya, pasti balik kalau diterkamnya juga Ustadz. Nah, itu nasib ya berarti anjingnya yang udah gila itu kan gitu jadi dia aja esprit lari anjing tadi anjing tadi pun dikejarnya diterkamnya Oh ya betis tadi Pak Merintihlah dia kesakitan ya Allah Ditolongi warga naikkan ke mobil Bawa ke rumah sakit Di mobil ngeluh dia ya Allah Aku minta jodoh pintar kaya cantiklah lah kok, kok anjing pula lah Yang kau kirim ya Allah Kejamnya kok ya Allah Di rumah sakit Suntik Rabies Masuk ke ruang rawat inap Di impus dokternya datang rupanya perempuan pintar, kaya, cantik jatuh cinta gigitan anjing tuh yang ngantarkan dia jumpa sama jodohnya jangan cepat sekali mengomentari maunya Allah maka ahlak kepada Allah sembah dia ahlak kepada Allah jangan minta tolong kepada selain dia akhlak kepada Allah, jangan buruk sangka kepada Allah ada musafir berjalan, kecapean, istirahat di bawah pohon seri pohon seri itu buahnya kecil atau besar? kecil di sebelah ada pohon semangka Ditengoknya dua pohon ini, di ciptaan Allah gak jelas juga Allah menciptakan Semangka ini pohonnya rendah, lembek, buahnya tegap, besar. Ini pohon seri, pohonnya tegap, kok buahnya kecil, aneh-aneh aja. -aneh, Allah, inilah hati <gulah> ketawainya Allah. Rupanya pas tidur telentang capek jatuh dua buah seri kena ke keningnya Istighfar dia ya Allah kau udah benar ya Allah Kalau sempat buahnya semangka hancurlah muka aku ini ya Allah Yang terbaik yang Allah buat Ayo pegang teguh jangan pernah buruk sangka Sembah dia Jangan pernah minta tolong kepada selain Allah. Kalau kayak suri tadi hujannya mau dipanggil pawang, pawangi lah itu. Siapa yang sanggup mawangi hujan kayak tadi suri itu? Pawangnya pun terlentang telunggup kurasa. Sama lu di perkebunan pak, ada perkebunan untung besar, mereka mau menghibur karyawannya, diundang artis dari Jakarta. Di kebun itu kan yang tertinggi manajer ada askep, ada asisten, ada mandor, rapat. Selesai rapat, mandor minta izin. A manager, izin. Kenapa? Sepertinya persiapan kita sudah sangat matang. Ya. Pentas dari Tata bagus. Ya. Sound systemnya bagus. Ya. Ini nggak ada tenda di lapangan terbuka. Betul. Akomodasi artis, sudah. Ya. Hotel di mana menginap, sudah. Ya pengeran masa player publikasi sudah ya. ini kalau pas pelaksanaan hujan lebat mau jadi apa ya jadi jadi saran pak mandor dekat rumah saya ada pawang bagus kita buat aja deseksi cuaca berapa modal satu juta cukup Anggarkan satu juta. Tiga hari menjelang pesta, manajer panggil Pak Askep. Pak askep, ini ada uang satu juta, kasihkan semua bawang. Buat cuaca bagus. Siap pak? Askep panggil bawahan. Asisten, mari dulu ke ruangan saya. Ya, ini ada uang 500 ratus. Ya. Rupanya dipotong maskep tadi. Sampaikan sama bawang. Pesan Pak Manajer buat cuaca bagus. Siap pak? Asisten panggil mandor-dornya ada uang dua setengah tolong sampaikan sama semua pawang siapa terakhir sampai ke pawang tinggal cepek limpul malam acara suri dikorek lobang di bawah pentas tanam bunga tanam segala macam tiap sudut lapangan disarat-sarati main malam jam 9 hujan selebat-lebatnya ya, marah manajer mana bang di belakang pak. macam mana kerja kau kenapa kau bisa hujan gini enggak tahan sepek limpul ngadepi Allah pak kata dia iya kena'budu wa iya stain menyembah hanya kepada Allah minta tolong pun hanya kepada Allah.